Hei hei hei hei hei yo welcome back again kembali lagi bersama adeknya di sini apa kabarnya bosku Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku Oke kali ini kita bermain dengan WWG bosku kita bermain game WWG masih di Pragmatic Play bosku Kita bermain game gacor world west gold WWG bosku world west gold Semoga aja ini ya, menjadi slot gacor kita hari ini ya bosku. Oke langsung dapat bosku, langsung dapat free spin kita. Baru gue turboin 1000 langsung dapet tuh free spin lu gila gacor banget emang WGG ini. Gue tadi lihat RTP-nya bosku ya. Gue lihat RTP-nya di website eh nggak tahunya ini RTP-nya lagi tinggi WGG ya bosku. Langsung aja kita langsung cek intro dan astaga dapat free spin tambahan lagi bosku belum aja dapat kita belum dapat berapa-berapanya langsung udah dikasih free spin lagi bosku hmm nantap sekali joss Marco joss top Marco tapi bosku ya Wow cuwau cuwau mega kita bosku Tersain, uu, uh uu yang artinya <laughs> Kita dapat mega bosku. Mantap sekali. Jos gandos pokoknya jos gandos. Tebeu mantap jos jos jos. Oke, okay, yoi gila. Hmm, mantap sekali. Wow, wow, wow, wow. Kita dapat harta dari si ini, bosku. Kita nyalain, kita sentak ya. Ini bahasanya kita sentak, kita sentak pakai spin cepat ya. Spin cepatnya kita sentak dulu nyalain terus matiin, bosku. Uh, kan langsung dikasih wild well tambahan BUDEG gila sampai belakang lu As -as -as. I, gila si koboi ini ya bawa bulu, bulu hidung apa, bulu apa nih tuh itu, bawa, bulu apa pisau sih pisau coy, gua kira bulu mau apa masukin ke hidungnya dia apa kupingnya dia gitu ya, kan <laughs> <laughs> oke okay, nice banget sumpah gila bener gacor asli ini mah, sumpah, hebring eh, gacor pisan. langsung aja, bosku, mega, bosku, hahaha. Uhuh. Kila, mega terus ini. Sensanya kemana nih? ayolah dikasih sensanya lah. Hmm, sekali lagi. Hmm, nice, mega terus. Tapi nggak apa-apa nah, lumayan mega daripada nggak dapet ya, bosku. Uh, langsung dapat 400 rebus kita bosku Wow banget sih wow, wow wow wow super kita dapat super bosku gila ada 500ba kita bosku baru main 2 menit gila gila bener-bener gila ini valid RTV nya bosku langsung aja ceki cert ke tentang channel gua bosku lu lihat di sana ya bosku ya lihat di tentang channel gua bosku di sana gua taruh link untuk gabung di tentang channel gue ya, bosku kita kita coba bermain di website yang sangat gacor ini ya Ini website gue rekomendasiin banget sih buat kalian yang Pada mencari apa Situs-situs yang lagi gacor Situs yang lagi terbaik ya bosku Inilah situs yang gue mainin ini Ini lagi gacor banget Sumpah terbaik banget The best of the best ini bosku Pokoknya lu nggak bakal Ini lah nyesel dah lu kalau gabung Di situs yang gua mainin ini Langsung aja cek Citrus bosku ya di tentang channel di sana gak di sana lu juga bisa masuk ke grup WA gua ya. Di sana gua taruh grup link grup WA-nya di sana. E, di kolom komentar juga gua cantumin untuk gabung ke grup WA gua. Kita berbagi pola-pola gacor, jam-jam gacor serta trik-trik RTP RTP terbaru terupdate tergacor setiap harinya, Bosku. Oke, kita kembali lagi ke laptop eh kembali lagi ke kontennya ya. Silakan disimak kontennya, Bosku. pola yang gue mainin ini sangat simpel ya bosku sangat simpel sangat sangat mudah bagi pemula sangat user friendly banget anjir user friendly pokoknya gampang banget gampil deh pokoknya polanya gitu aja bosku pokoknya turboin 1000 kali 1000 kali 1000 kali tapi jangan sampai habis ribunya kalau kira-kira nggak enggak dapat dapat nggak berhenti-berhenti nggak pecah-pecah langsung aja kita langsung stop dan kita coba taking bednya nya turboin lagi dan Alhamdulillah kita mendapatkan lagi free Spinnya bosku mantap sekali, bener-bener mantep ini, WBG ini Semoga aja ini nggak bontos ya bosku. Tambahin satu lagi bintangnya please. Ah, belum dapat lagi. Oke, mantap sekali. Baru berapa kali spin langsung dapat di berapa relnya? Kita sentak-sentak dulu bosku. Kalau nggak dapat juga, baru nah bagus. Kan kalau disentak jadi tidak dapat ya kan? Wujoir, uh, rel 23 tiga empat udah uh, terisi system wild ya bosku ya ini semakin penuh semakin bagus semakin cepat kita dapat jackpot yang besar ya bosku hmm, mantap sekali bosku coba sih Pak ade koboi yang ganteng itu yang sambil ngerokok itu tapi nggak dibakar bakar rokoknya itu ada di depan sama paling belakang udah pasti kita auto sensasional bosku pasti itu pokoknya jos gandos top Marco top gojos semuanya gojos pokoknya mantap sekali ya mega terus kita dapet ini wwg yoi comeback nih wwg nih udah kayak dulu lagi ya pokoknya gua dulu tuh main wwg bener-bener ya bosku ya modal recehan berapa ribu perak dapat jutaan pokoknya berani aja di wwg mah pokoknya langsung tapi diutamakan ke selain keberanian diutamakan lagi itu ya bosku ya keyakinan bosku kalau kalau nggak yakin lu jangan coba-coba depo kalau lu udah lagi yakin lagi percaya diri tinggi langsung aja auto depo bosku ya disclaimer dulu juga bagi yang belum pernah main ini dilarang untuk bermain ini ya bosku kecuali kalian harus belajar dulu kalian bisa masuk ke grup gua dulu kita tanya-tanya dulu ya belajar dulu sama gua ya atau sama teman-teman lain yang udah lebih jago. Oke, okay, thank you banget bosku. Gua akhiri aja kayaknya gua mau depo eh gua mau depo. Gua mau WD aja bosku ya. Supaya enggak disedot lagi ini udah dapat 700 ribes gitu. Oke, okay, thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua dengan cara menonton, berikan like, komen dan subscribe-nya bosku ya. Jangan lupa pokoknya yang belum subscribe, subscribe dulu ya bosku. Thank you banget. Ketemu lagi sama gua di konten selanjutnya. See you guys semuanya. Bye bye.